Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Sisi Sing Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya Tetap semangat dan mudah-mudahan selalu dilancarkan aktivitas food-nya Dan juga lancar orderannya. Oke, kali ini saya akan mereview sebuah tas ya Ini tas GoFood Yang versi terbaru Yang katanya lebih kecil dari versi sebelumnya Sebelum kita review dan kita unboxing ini masih elegan ya. Kali ini saya akan review seperti apa bentuknya dan bagaimana cara penggunaannya. Nah sebelum kita review, untuk teman-teman yang baru, -baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate dari channel siji oke teman-teman tanpa panjang lebar lagi ya kita buka kita unboxing dan kita review ya seperti apa penampakan dari tas code yang versi terbaru atau versi baru ya mungkin di kota teman-teman udah sudah tersedia ya tapi untuk kota Solo belum ada dan kapan Solo akan ada teman-teman simak terus video ini nanti kan saya informasikan kapan Solo akan didistribusikan nah, ini kita buka dulu nampilannya seperti apa ini dia seperti ini kita buka dulu kita buka dulu ini sekat ya teman-teman sekat jadi sekatnya ini kalau yang model lama itu hanya ada dua sekat ya sekatnya modelnya kayak T gini jadi modelnya T tapi yang ini modelnya seperti ini jadi bisa kalau dipasang bisa untuk kalau buat minuman bisa 6 minuman ya enam, atau 6 kap atau 6 tempatnya. Kita ini skatnya, sekatnya kemudian untuk pasnya kurang lebih segini dilapisi aluminium foil untuk menahan atau tetap menjaga makanan untuk makanan yang hangat atau yang panas tetap hangat ya. dan ini usahanya lumayan ini kain, terus di dalamnya ada lapisan lagi, terus paling dalam ada aluminium foil nah ini yang di dalam ini yang dalam ada kayak perkat ya nah ini udah terpasang kalau di dalamnya jadi bisa dimodel skat 6 skat ya teman-teman ya 6 skat kemudian kalau mau buat makanan tempat makanan ini bisa dilepas selalu skatnya jadi bisa untuk makanan dan minuman atau kalau buat tempat makanan aja ya mungkin packingnya besar skatnya bisa dilepas ya Ini di dalam juga ada gantungan fungsinya mungkin untuk makanan yang mungkin harus dikantong ya, kita di dalam dan harus digantung Ada dua kantungan. Kemudian ini, ini ada semua plastik ya, teman Ada dua. ada juga, ada juga, dan ada pengikatnya juga di atas. Nah. Ini. nah untuk pemakaiannya ini bisa digunakan kayak tas lempang ya teman-teman tas lempang kemudian saat sudah kita udah naik di atas motor kita kencangkan yang kayak sabu ini kita kencangkan kita ikatkan di bagian perut kita depan perut kita ini juga untuk biasanya teman-teman yang mungkin dapat orderan pizza dan sebagainya dan harus ditaruh di belakang juga bisa jadi untuk Tali yang kalau di tas lembang kita ikatkan di bagian perut, ini kita taruh di kita lepas di bawah jok. Untuk tas ini lebih kecil ya, teman-teman, ya. lebih kecil dari yang versi sebelumnya. Kalau versi sebelumnya lebih besar, dan ini lebih kecil, lebih kompak ya. Dan untuk bagian sekat bagian dalamnya juga lebih fleksibel untuk cara pasang dan bukan pasangnya mungkin bisa untuk makanan atau bisa untuk minuman. Oke teman-teman jadi itu ya sedikit reviewnya mengenai tas kokut yang versi terbaru ini. Nah, hmm. Mungkin untuk teman-teman yang berminat untuk menggunakan tas kobut ini untuk teman-teman yang ngaku akun kobut ya. Nah ini untuk di kota Solo. Untuk teman-teman yang berkeinginan atau ingin memiliki tas seperti ini, teman-teman jangan lupa catat tanggalnya di pasar Kamis Manis tanggal 21 Juli tahun 2022 ya teman-teman ya. -teman. jadi mungkin untuk kali ini untuk saat ini stoknya masih terbatas nah teman-teman silahkan datang di acara Basar Kamis Manis yang akan diselenggarakan oleh Gojek Solo Raya pada tanggal 21 Juli dan untuk harganya berapa? harganya adalah Rp140.000 dan bisa dicicil 20 kali ataupun 40 kali nah, silahkan teman-teman kalau berminat datang ke acara